Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia Seputar Lesti, Kejora, dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia dari idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang Kalian saat ini peminat ke menyuguhkan kabar-kabar spesial dan vitamin bahagia terbaru hari ini para sahabat, ya Kita lihat di unggahan lintar Linter mengunggah foto bareng kak Uya Mungzi. Kali ini persahabat ya, tim sudah berada di kota Bandung. Wow, siap-siap nih persahabat ya, kita akan menerima kejutan bahagia. Abang L dan Bibi Gozel karena staycation ke Maribaya Resort. Wow, ini kebahagiaan yang kita dapatkan ternyata hari ini sudah berada di kota Bandung. Postingan Bang Lintar ini pun di kembali oleh akun Les Larsik. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Waduh, kayaknya harus siapin mental. Lihat kegemoyan Abang L dan Guzel. Wow, makin gak sabar banget ya. Melihat kegemoyan dari Abang Fatih. Dan Bibi Guzel ini pasti heboh banget ya. Dengan kekiutan, kegemoyan dari baby L dan Guzel. Bayang tanggapan komentar dan respon yang diberikan bersahabat. Dari akun RNAR 56568 mengatakan, Acieh, siapin mental ah buat lihat kegemoyan kapal baru. <laughs> Wah wow, Masya Allah banget ya. BBL dan Baby Gozel akan menyuguhkan kebahagiaan persahabat ya, di kota Bandung. Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan persahabatan ya, dari tim Leicester Entertainment. Kali ini tim LE sedang naik angkot persahabat ya, lagi nyobain angkot di kota Bandung biar merakyat katanya tuh. Ini unggahan dari Mas Gongli ya, wow asik banget ya tim LE, semoga semakin solid dan semakin kompak untuk selalu memberikan karya dan kejutan bahagia untuk kita semua. Postingan ini pun persahabat diripas kembali oleh akun Lesler Sik, banyak tanggapan juga dan pastinya komentar yang diberikan. Kita lihat persahabat ya dari akun Instagram, Yuda Mino Leminho mengatakan, Pengalaman naik angkot waktu sekolah, tuh persahabat ya, pengalaman warga Konoha persahabat ya saat melihat, Tim LN naik angkot Wow flashback banget nih para warga Konoha Karena sudah pernah nyobain angkot nih bersahabat ya Masya Allah Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya Ini ada potret Papa Bilar bersama tim Marwah FC Saat mendapatkan piala nih persahabat ya Sebagai juara nih Papa Bilar dan tim Masya Allah terlihat bahagia sekali dari rautnya Papa Bilar Alhamdulillah akhirnya juara juga kita doakan nih untuk Marwah FC mudah-mudahan semakin solid juga ya dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan kita juga salvo dengan jersey dari tim Marwah FC yang dipakai oleh Papa Bilar ini keren banget persahabat ya. Apalagi sponsornya di situ ada Leslar Entertainment Wow makin bangga Dan sekaligus makin bahagia sekali yang melihat kebersamaan ini Semoga terus terjaga dengan baik Amin Kemudian persahabat disimak juga di unggah terbaru Ini terbaru dari Bunda Lesti Mengunggah foto cantik persahabat bersama Kak Fani Sabila Wow Masya Allah banget ya ini apaan sih ini kejutan untuk kita semuanya, Masya Allah, langsung diperlihatkan oleh Bunda Lesti yang baru saja mengunggah sebuah posingan foto cantik. Bunda Lesti memakai kebaya Sunda, luar biasa banget ya, pokoknya kita bahagia dan bangga, makin gak sabar melihat kegemoyan dari Abang L dan Baby Gozel pastinya. Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune dan ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.